Duit, kamu, kamu pengen rumah. rumah mintanya ke siapa kalau paketnya apa Solawat. nggak pakai sholawat ditolak sama Allah makanya kalau ada orang mengatakan jangan gunakan sholawat untuk mobil jangan gunakan sholawat untuk motor jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia maka jawablah lantas suruh pakai apa kalau nggak pakai minta sama Allah, suruh pakai duit, suruh pakai kerja, suruh pakai usaha, suruh mengandalkan ikhtiarnya, melupakan Tuhannya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak punya duit, kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak ada yang pesimis, optimis. Nggak punya duit pengen beli mobil, jalan di kampung lenggak lengkok ditahannya, hanya, kemana? kemana? Sorum. Ngapain? Beli mobil. Buatnya ada belum? Nah terus proses solawat. Tahap nah, awal solawatin dulu. Disola solawat ini dianggap orang stres. Ini yang normal ini, yang anggap stres itu yang stres. Bener? apa? Nanti akan saya jelaskan. Serius. Yang kedua, dalil tidak terbantahkan. Dan, dan ini yang, yang punya Habib dan Kiai, serta murid-murid dan, dan kawannya. Yang, yang lain nggak punya, cari cek itu, cari cek di Google. Cek cek Google. Nanti. Kalau nggak percaya, di Google kalimatnya pakai ya Satu-satunya amal yang tidak ditolak sama Allah hanyalah sholawat. Yang lain nanti dulu, cek kritik, tolak terima, tolak terima kalau sholawat langsung diterima meskipun kamu ria meskipun kamu wujud tetap diterima itu yang namanya sholat sholawat habib Yai, masa bisa sholawat mengalahkan sholat nah ini pemikiran ini. jadi kalau sholawat bisa mengalahkan sholat seakan-akan ini sholawat sesuatu yang salah namun sholat itu ibadah sholat itu ibadah. ibadah kalau ada ibadah yang pahalanya memang secara khusus bisa lebih besar dari ibadah yang lain kan yo luar luar biasa dan yang namanya sholat itu bagiannya adalah sholat sholawat paham jadi kalau nggak ada sholawat tidak ada so sholat ini harus dipahami sabar-sabar pelan-pelan step-by-step biar nggak gagal paham ya ayatnya wa, ya amanu sallu salli wa salli Setiap mau mulai mau dibaca ini. Dibaca kan? Ayat ini dibaca. Coba diterjemahkan. Inna sesungguhnya. Inna Allah. Allah. Bersolawat kepada Nabi. Wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah. Bersolawat kepada Nabi. Hei! Orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Allah. Allah manggil siapa? Al-lazina Siapa yang beriman? Anda beriman. Saya beriman. Kita beriman. Kita dipanggil oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa alaihi. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua tanpa terkecuali, sholawat dan salam kepada Nabi yang banyak dan yang baik. Betul-betul, ayat ini turun kepada sahabat. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Sahabat orang, orang yang paling paham bahasa Arab, makanya jangan belajar Al-Quran dari terjemahan. Gak pernah sampai nanti. Belajar Al-Quran dari ulah ulama. Gak bisa dari terjemahan. Subhanallah. Nanya sama Nabi Sahabat, Amma Salam, Khot Arafna. Kalau salam kami udah tahu ya Rasulullah caranya. Assalamu tahu salam. Wa keifan Tapi kalau salam keifa. Maslah sama keifa salah itu beda. Kalau masalah apa itu solawat? Bentuknya apa? Bentuk ma? Bentuk? tapi kalau keifa itu bagaimana caranya bersolawat paham sahabat tidak pernah mempertanyakan bacaan sholawat yang ditanyakan sahabat caranya bersolawat antara cara sama bacaan itu dua hal yang jauh ber berbeda sahabat nanya keifa nusul ya jawaban Sohaban nabi apa kulu caranya kamu cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ala. bukan bentuknya kalau bentuknya macam-macam ada shalawat ibrahimiyah ya ada shalawat yang untuk keluarga Rasulullah ada sholawatnya sahabat ya ada shalawatnya tabiin ada shalawat nabi yang diajarkan ulama di dalam mimpi Macam-macam ada solawat yang dikarang oleh para Ulama bentuknya bebas. Bentuknya be bebas. Caranya ini yang benar. Apa caranya? Ucapkanlah Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu bersolawat. Solawat itu artinya doa Makanya ketika sahabat diperintahkan bersolawat dalam Al-Quran, sahabat bingung, Doakan nabi, doakan nabi ucapkan salam untuk Nabi doakan Nabi maka sahabat nanya sama Nabi cara doakan Nabi gimana karena Nabi udah ada persemuanya gimana mendoakan maka sama Nabi diajarin kamu bilang saja sama Allah ya Allah tolong kamu yang doakan Nabi Allahumma ya Allah tolong kamu yang bersolawat sama Nabi ya Allah tolong kamu yang bersolawat kepada, ya kepada, ya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang dicek dulu cek Pemahamannya udah nyampe belum? Yang merintah siapa? Yang dapat perintah siapa? mukmin betul. Allah merintah kita untuk ngapa? Solawat. Solawat kepada siapa? kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin kita bagaimana? Minta saja sama Allah. Allahumma sholli ya Allah tolong kamu solawat sama Nabi, betul? Ya Allah tolong kamu salawat sama, na? sama Nabi Maka Allah jawab wa Allah dan malaikat sudah terus-terusan selalu salawat sama Nabi Kalian yang sholawat sama Nabi Kita jawab lagi Ya Allah kamu saja yang sholawat sama Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah tolong kamu saja yang salawat sama Nabi Allah menjawab Inna wa yusalluna Nabi Ya amanu sallu alaihi wa taslima kita diajari Nabi kembalikan ke Allah kembalikan ke Allah ya Allah tolong kamu saja yang salawat ke Nabi Allahnya bilang Aku sudah salawat sama Nabi dan terus salawat sama Nabi malaikatku salawat sama Nabi terus Giliran kalian salawat sama Nabi kita jawab Allahumma ya Allah tolong kamu yang sholawat sama Nabi pertanyaan saya sejak kapan kamu pernah bersolawat pernah enggak kita bersolawat nggak pernah yang ada itu kita meminta agar Allah bersolawat kepada Nabi pertanyaan saya Nah kalau kita minta sama Allah untuk solawat terus yang solawat siapa Allah yang solawat Allah akankah Allah menolak Allah akankah Allah menolak Allah tentu di? tidak itu yang pertama yang kedua kita minta kepada Allah untuk kita atau untuk nabi Allahumma sholli ala siddhina Muhammad ya Allah tolong kamu bersalawat pada Nabi Muhammad berarti kita minta kepada Allah untuk siapa untuk Nabi lah kalau ada orang minta buat Nabi kira-kira sama Allah diterima atau ditolak dan mintanya kepada Allah ya Allah tolong kamu saya minta kepada kamu sesuatu untuk nabiku untuk kekasihmu tolong ya Allah kira-kira sama Allah dikasih atau tidak dikasih Dikabulkan, dikabulkan, Kenapa? Untuk kekasih Allah, semua diberikan oleh Allah. Makanya kamu riak, kamu ucap, kalau minta untuk Nabi Muhammad s.a.w. pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Ah, bagian asiknya di sini akhir, Ini sebetulnya rahasia para wali. nggak boleh di-share seharusnya. Cuman malam hari ini dan bulan ini bagusnya di-share. Karena di Indonesia lagi banyak orang pusing. Harus dikasih ilmunya biar gak pusing semua. Biar pusingnya terarah. Pusingnya ter ter terarah. Begini loh. Masih ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan dahulu di zaman Nabi-Nabi terdahulu ada tiga orang yang berteduh di dalam sebuah gua, kemudian ada batu yang jatuh dari atas menutup mulut gua. Ingat kisah itu? Kemudian mereka berusaha mendorong batu yang besar itu, mendorong batu yang besar, mendorong batu yang besar. Ternyata batunya tidak bergerak, betul? Jangan dilanjutkan dulu ceritanya. Batu besar didorong. nggak bergerak seharusnya ini urusannya dorong atau traktor? traktor traktor betul ya urusan batu ini kan urusan traktor paham, paham. kamu mau beli mobil duit enggak cukup duit enggak cukup uang enggak cukup seharusnya urusannya apa nih ngutang ya minta tolong sama orang ditambah duitnya betul tapi ngutang siapa yang mau ngasih enggak ada yang mau ngasih ini dorong nggak bisa siapa yang mau noong terkunci di dalam nggak bisa maka minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi mengajarkan mereka tiga orang yang minta tolong ini masing-masing berkata ya Allah saya pernah punya amal yang begini-begini begini kalau amal itu kamu terima ya Allah tolong geser batu ini betul maka bergeser batu sedikit yang kedua ngomong yang sama bergeser batu sedikit yang ketiga ngomong yang sama bergeser batu sedikit akhirnya cukup untuk lewat satu orang satu demi satu keluar artinya Batu yang menutup, tergeser. Hajat terkabul. Karena ketiga-tiganya bertawasul dengan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk nabi-nabi terdahulu. Untuk kamu, Rasulmu udah ajarin. Jangan yang nabi terdahulu. Nabi Muhammad s.a.w. Ada satu amalan yang tidak mungkin ditolak. Apa namanya tadi? solawat Makanya pinternya Habib sama Kiai. Sengaja saya terus sebut Habib sama Kiai. Habib sama Kiai. Biar Indonesia paham ilmunya Habib dan ilmunya Kiai. Ilmunya, ilmunya, ilmunya Habib dan ilmunya guru. Mereka orang-orang yang luar. Luar biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Meskipun penampilannya mungkin baju takwa gak jelas. Mungkin sandal aja warnanya beda sandal warnanya B. beda nyantai mungkin kalau dilihat orang ini orang enggak jelas tapi ilmunya luar luar biasa rumahnya mungkin Rehot rumahnya mungkin re Rehot coba perhatikan Habib sama Kiai dari zaman dahulu kalah ngajarin kamu kalau punya hajat baca nariah 4444 kali sesenariah bilang ya Allah berkat sholawat nariah kabulkan hajat saya betul kamu kalau punya hajat baca maulid simtuduror barzanji burda dibak dan sejenisnya sesuai maulid bilang berkat maulid ini ya Allah kabulkan hajat saya betul kamu kalau punya hajat diajari habib kiai baca munjiah seribu kali solawat A sekian kali solawat B sekian kali selesai so, bilang semua ya Allah berkat solawat yang aku baca tadi kabulkan hajat saya betul pertanyaan saya Ajaran, ajaran Habib, Habib sama Kiai ini berasal dari mana dari ajaran, ajaran langsung, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi, alaihi wa amal, yang, yang, tidak dan dan kita, kita, amal yang, yang tidak ditolak dan buat kita amal yang tidak ditolak adalah solawat makanya Manya kalau kamu, kamu pengen, pengen beli mobil baca nariah 4.444 444 kali, kali tapi jangan diwakilkan kan. kalau kamu wakilkan yang, yang kubur yang mewakili, mewakili. Karena judulnya ini mau tawasul dengan mujahadahmu, dengan usaha usahamu. Gantinya dorongmu batu tadi loh usahanya duduk di kamar. Nanti kamu masuk kamar bilang sama istri, dek saya mau beli rumah dulu ya, jangan diganggu 5 jam. Siapkan kopi, teh dan makanan. Kunci kamarnya jangan diganggu. Kolwat 5 jam. Naria, mujia. Anaknya ditanya sama ibunya, nanya sama ibu, ibu ayah mana beli mobil di di kamar? Masya Allah keluar dari kamar Raya. ya ayahnya ada Raya. tamu Raya. terus anaknya cerita ayah tadi bermobil oh iya bener di malam, di kamar, masya Allah tamunya tamu nanya iya ya, betul iya ya. ya. gimana caranya Naria ya. 4.444 kali hasil hasilnya sebentar, saya saya hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu baru dia keluar jalan ke pasar jalan cari obyekan jalan dia bergerak bergerak ya. nanti itu solawatnya akan bekerja solawatnya akan bekerja Bekerja. Bekerja. Lewat kalau Nabi yang terdahulu, terdahulu saja umatnya di dalam gua nggak ngapa-ngapain, diem saja, gerak sendiri. Lah kamu udah pakai sholawat, masih pakai kerja? Gak kohbur ya, gak mungkin. Mana imanmu? Mana yakinmu? Mana percayamu? Jangan percaya dengan fata morgana. Pekerjaan itu fata morgana. Perencanaan itu fata morgana. Acara nabimu itu nyata, saudara-saudara. Lo jelas. masing-masing buat rencana kelihatannya mulai pulang mau sholawat mau sholat sholawat mujahadah baca sholat sholawat ini kalau semua ngamalin sampai nanti sudah terwujud komisi nggak nyampe Solo awas Orang namanya guru itu harus dapat komisi yang ngajarin kan ya perdagangan kan begitu kan ya yang yang ngajarin kan dapat apa itu hak cipta ya, hak cipta ya. Hak cipta ya. Royalti. Nah, royalti gak usah banyak-banyak. 10%. 10%. Royalti 10%. 10%. Eh, wa Jelas yang saya sampaikan? Jelas. Sekarang hidup ringan atau berat? Ringan ya. nggak usah repot. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ada yang masih ngeyel? Mungkin nonton orangnya. Sebentar, sebentar. Masih belum puas. Oke, satu, satu lagi. Yang di rumah tuh masih belum puas. Dalilnya, siapa takwa kepada Allah? Allah akan selalu memberikan solusi untuk masalahnya. Apapun itu masalahnya, wayar zuhumin itu lah ya. Dan Allah akan selalu memberinya surprise, surprise, surprise, rezeki. Rezekinya surprise, rezekinya kejutan. Tidak bisa dipikir dari mana datangnya. Toto, muncul, muncul, muncul. Itu namanya min haithullah, yah Bahasa kerennya surprise. the keren. Rezekinya surprise. Ayatnya itu, lihat asbab nuzulnya Asbabun nuzulnya tentang su suami istri yang anaknya tertawan oleh musuh. Terus suami istri ini menghadap Nabi Muhammad SAW. Terus ngomong sama Nabi, anak saya ditawan musuh. Apakah Nabi kirim pasukan untuk membebaskannya? Apakah Nabi mengatakan, satu sahabatku, nyawanya seperti nyawa seluruh umatku. Maka akan kukerahkan seluruh pasukan untuk bebaskan anakmu. Apakah seperti itu? Enggak. Nabi mengajari, pulanglah kamu ke rumah, ajak istrimu, bacalah hawlah walau kuwata illa billah maka kedua sang suami pulang ke rumah sampai di rumah istrinya dikasih tahu apa jawaban istri yang sholihah Masya Allah petunjuk yang luar biasa ini anaknya ditawan Nabi nggak kirim pasukan Nabi nggak kirim pasukan khusus Nabi tidak buat perencanaan untuk pembebasan secara bohir tapi nabi ngajari ucap la haula la illa istri ini mengatakan ini cara yang paling hebat ini petunjuk yang luar biasa sekarang suami pergi ke tempat Kiai pergi ke tempat Habib dengan yang namanya masalah kemudian diajarin kei habib baca sim di rumahmu setiap malam Jumat akan selesai masalahmu pulang ke rumah ngomong sama istri istrinya menjawab wah maulid lagi maulid lagi urusannya duit kok suruh baca maulid urusannya utang enggak selesai kok suruh baca maulid na'udzubillah amin mana perencanaanmu mana perencanaanmu mana strategimu Rasulullah enggak membuat strategi sahabatnya tidak serba strategi suruh duduk zikir kepada ilahi Rabbi hasilnya subuh ketok pintu rumah anaknya datang assalamualaikum rangkulan nangis anaknya datang bawa kambing sebanyak sejumlah lembah itu ya Lem lembah diriwayat yang lain udah sebanyak itu Masya Allah maka sang ayah ini langsung ke Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah anak saya udah pulang selamat bahkan bawa rampasan perang ternyata anaknya ketika ditawan yang nawan dibuat tidur sama Allah kemudian anaknya bisa melepaskan ikatannya anaknya kemudian melarikan diri dan ternyata kambingnya saat itu dan atau kudanya saat itu semua ikut sama anak tersebut ke Madinah Nabi Muhammad s.a.w. sehingga sampai Pintu. Orang tuanya bahagia, anaknya bahagia, kambingnya juga bahagia. Kambingnya dijerumuni dari tangan orang kafir ke tangan muslim ini. Apa kata Nabi? Muncullah itu turun ayat. Wa Makanya kalau kamu pengen solusi, kamu pengen rezeki, jalannya takwa dan salah satu jalan takwa yang terbaik. Adalah solawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Makanya, kalau ada orang mengatakan "jangan jadikan solawat untuk cari dunia", orang ini tidak paham ilmunya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Justru, kalau kamu butuh dunia, pakailah akhiratmu, pakailah Allahmu. Itu namanya orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.